Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini berbagi informasi yang ada pro kontra sedikit dan nanti saya jelaskan ya. Nah ini ada angg adanya anggota TNI yang mualaf viral videonya. Nah coba kita lihat dulu baru kita bahas kawan. Allah. Allah. Wa asyadu Wa asyadu Anna Muhammadan. Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sesungguh hati Dengan sesungguh hati Bahwa Bahwa Tiada Tuhan yang berhak disembah Tiada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah Melainkan Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Allah Bahwa Muhammad alhamdulillah, ya, nah itulah tadi kawan ya oh, prosesi ada anggota TNI yang mualaf ya itu tadi ada anggota TNI mualaf nah ini ada beberapa yang saya lihat uh, sedikit pro kontra di medsos ya ada yang menyambut uh, senang ada juga yang menyayangkan nah. ya ini dari sistem ke Islam nah di sini saya perlu berbicara di harapan sahabat semuanya bahwa hal yang seperti ini ya sering terjadi ya sering terjadi Bukan hanya di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, secara dasar manusia bahwa uh, tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan di dalam memilih sebuah agama, tidak ada. Jadi, ini hal biasa, kawan. Ya, kalau kita lihat, ini sang prajurit kan sepertinya ada di... Daerah Jawa, kepada mana mungkin mau nikah, kali ya mau nikah, kemudian uh, mungkin calon istrinya Muslim, kemudian uh, sang prajurit mungkin sebagai calon suami ikut menjadi Muslim. Nah begitu pun dari, dari Muslim pindah ke uh, Kristen. Ya, ada. Jadi ini bukan sesuatu yang uh, perlu kita sayangkan atau dan sebagainya. Karena setiap orang oh, berhak memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Ini terkait masalah keyakinan. Yang penting di sini setelah pindah keyakinan atau pindah agama, tidak perlu ya mencari kekurangan agama yang pernah Ya, yang pernah ada dalam kehidupan itu sebelumnya, karena ada satu orang ya, yang akhirnya mereka dipenjara. Lah, ya, dia pindah agama, kemudian menjelekkan agama yang ditinggalkannya. Akhirnya, masuklah ke penistaan agama. Nah, ada itu satu orang yang kena, tuh, ya, jadi ada dia pindah, ya, dia pindah dari Islam ke Kristen. Kemudian di situ dia jelek-jelekkan Islam. Ada juga yang dari eh, pindah dari Kristen ke Islam. Kemudian dia jelek-jelekkan Kristen. Itu ada itu. Nah, inilah yang kayak gini-ginilah, yang seperti itu, inilah yang merusak persatuan Indonesia. Inilah yang membuat perpecahan. Kalau pindah agama pindah agama saja. Oke, okay, yang dari Kristen pindah ke Muslim, ke Islam. Ya sudah, nggak usah lagi jelek-jelekkan agama yang pernah dianutnya. Begitupun yang Islam ada yang pindah ke Kristen. Ya sudah, pindah saja. Tapi jangan menjelek-jelekkan agama yang pernah dianut sebelumnya. Ya, tapi sibuklah, ya sibuklah menjalankan ajaran agama yang dianut. Ajaran agama yang baru. Da pelajari, dalami, da praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Jadi ini jadi viral video ini kawan terkait adanya anggota TNI yang mualaf ya. Uh, tapi saya bilang itu tidak ada persoalan dalam memilih agama. Yang penting pesan saya tadi itu, setelah pindah agama ya, seseorang pindah agama ya sudah dalami agama yang dianutnya yang baru itu Kemudian eh, tidak perlu mencari-mencari kesalahan, kekurangan agama yang pernah di anutnya. Itu tidak baik. Karena saya lihat di medsos itu diskusinya sampai panas-panas mungkin sampai satu juta derajat celcius itu panasnya. Padahal orang yang diskusi ini orang awam terkait masalah beda agama. Itu di medsos tuh, yang kalau udah bawa status, oh pokoknya begini, pokoknya udah bawa status. kulit akunya ustad bukan, pendeta bukan. Orang-orang kawan -orang yang baru tak kulitnya agama. Saya sudah saling menyerang di situ, saya lihat. Karena beda keyakinan. Itu di medsos, dan saya lihat ini rata-rata anak-anak muda lah, ya mungkin remaja. Nah, kalau masih eh, sudah eh, masih remaja sudah punya bibi, perpecahan begini. Bagaimana nanti kalau dia dewasa? Ya Bisa jadi di, di media sosial dia berdebat status paling menjelekan remaja ini suatu ketika dia ketemu dalam satu pekerjaan yang sama dalam ruangan yang sama, beda agama nah kira-kira bagaimana itu? Karena dari metode saja sudah melakukan kegiatan yang negatif, yang tidak bersahabat. Nah, bagaimana jadinya kalau suatu ketika orang-orang seperti itu bekerja di tempat yang sama, di ruangan yang sama, apakah mereka mau saling ngomong atau tidak, atau terus berdiskusi agama dia yang paling benar, kitab dia yang paling benar? Nah, itu tidak, mas tidak selesai masalah, kawan. Bagi Islam, umat Islam mengatakan agama Islam yang terbaik. Maka itulah dia yakin Islam yakin umat Islam yakin dengan Islamnya sendiri. Umat Kristen pun demikian mengatakan agama Kristen adalah yang terbaik. Maka disitulah ada pengikut-pengikutnya. Ada juga ada juga agama Konghucu lah yang terbaik. Itu bagi pengikutnya. Ya, agama Hindu. Pasti orang Hindu mengatakan. Eh, umat Hindu mengatakan agama Hindu yang terbaik. Maka dia pilih agama Hindu. Artinya. Itu terbaik. Menurut di lingkungan masing-masing. Di komunitas masing-masing. Di agama masing-masing. Yang penting. Jangan katakan. agamaku yang terbaik. Agama lain tidak baik. Nah, ini, yang, ini yang merusak persatuan. Masih mendingan itu di dalam Islam sendiri. Ada beberapa kelompok. Kemudian, kelompok lain, kelompok saat mengatakan bahwa kelompokku yang baik, kelompok lain tidak tidak baik. Golonganku yang terbaik, golongan lain itu tidak baik. Nah, ini ini yang merusak. Ini yang merusak. Nah, ini saja kawan yang saya bisa sampaikan kepada sahabatku. Uh, semoga pesan-pesan ini berguna bagi diri saya dan bagi sahabat semuanya. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.